Aki akil balik. Guys, Assalamualaikum, gimana sehat? Alhamdulillah, insya Allah senantiasa kita selalu sehat ya So, hari ini uh, aku sedang berada di uh, Universitas Asafiyah Sedang merayakan hut hari ulang tahun uh, Paski, yang ke-16 ya, sudah 16 tahun Persatuan Artis Komedi Indonesia uh, Seru sekali, dan di sini juga caranya berbarengan dengan santunan anak yatim ya Nanti kita buka bersama bareng, bersama artis-artis komedi dan juga bersama dengan para anak yatim. Kita buka bersama bareng ya nanti ya. Terus kita juga tanya-tanya uh, beberapa uh, komedian pendapat mereka tentang uh, tentang ucapan uh, hari raya maupun bagaimana pasti ke depan. Ikuti terus ya. Thank you. Bismillah, with like you are. Assalamualaikum salam ya. Abang bisa dijelasin gak bang sejarah terbentuknya hmm? PASKI tujuan organisasi ini dan atas oh, gagasan ya. siapa sih waktu itu bang? Panjang bener ya pertanyaannya ya. PASKI itu tahun 2005 2005 ya bang? 21 April tepatnya Itu salah satu penggagasnya itu adalah Mas Miing, Mbak Gito oh, Mas Miing Kemudian uh, dibantu sama Mas Indro, Warkop mm -hmm. Ada Mas Didin, begitu juga, mm -hmm. kemudian juga ada Eko Patrio, mm -hmm. Parto Patrio, terus ada beberapa nama lain yang saya lupa namanya. Mm -hmm. Nah, berangkat dari situ sekarang umurnya Paski udah 16 tahun, mm -hmm. udah tiga pergantian kepemimpinan, mm -hmm. yang pertama itu Ketua umumnya Mas Indro Warkop, mm -hmm. Kemudian yang kedua itu Dari Mbak kawan hmm. dan yang ketiga saya ini. Udah Biar hampir 2 tahun lah menjabat sebagai Ketua Umum Paski. Alhamdulillah, Saat Paski ini kan 16 tahun, apa sih harapan Abang untuk Paski di tahun 2021 ini? Ya, pertama kita berharap uh, pandemi Corona cepat selesai. Hmm. Amin. Karena kalau pandemi Corona udah selesai, kita juga para seniman komedi bisa beraktivitas kembali secara normal ya Amin lebih leluasa lagi off air jalan, on air juga jalan gitu dan kegiatan kita juga bisa berjalan dengan normal Amin Nah itu sih harapan yang pertama dan kemudian kita untuk program kedepannya yang di tahun ini ya itu di tanggal 24 September kita paski mengadai jambore komedi Indonesia Jambore komedi Indonesia Di situ nanti kita akan camping bareng Jadi bagaimana supaya bisa nanti para seniman komedi ini bisa ngobrol dari hati ke hati akak ak Saling akrab dengan berbagai macam genre komedi Ada pelawak, stand up, stand up. Ada badut, nanti juga ada sulap, segala pokok musik humor, dan nanti juga ada panggung juga nanti di sana kita bikin. Jadi nanti tampil itu bisa bagi tok grup, Srimulat, stand up Indo, kemudian musik humor, kemudian oh, malamnya kita ngadain apa semacam panggung oh, komedi, Sadiwara komedi. Oh gitu. jadi konsepnya itu ya bang ya? Ya itu berlaku internal, eksternal juga untuk umum. Untuk umum Insya Allah, maka kita lihat perkembangan dari uh, pandemi ini ya. Mm -hmm. Kalau misalnya udah diperbolehkan, ya mungkin kita bisa lebih leluasa untuk menerima apa ya uh, penonton dari luar gitu. Iya, Iya. Oke, siap Insya Allah ya. Semoga mm. pandemi will be over. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Maski yang hari ini memberikan empatnya uh, untuk pesanan sosial di Masjid Pian atas diri peka. Dan juga untuk perhitungnya, satu juga buat luar hingga keseluruhan ini ada cenderamata dari, dari maski. Cenderamata dari Maski sebagai teman terima kasih. atas kasih. sih bang sejarah terbentuknya Paski dan tujuan organisasi ini dan atas gagasan siapa sih pada waktu itu? Waduh, kalau sejarahnya yang <laughs> rasanya yang yang yang yang bisa jawab tuh laki inti inti <laughs> punya suami yang tahu silsilan nah gitu ya? sejarahnya kalau ya, aneh untuk mengikut <laughs> nggak? Kalau nggak salah nih kalau nggak nah, hilaf uh -huh. Insyaallah ini terbentuknya uh, yang membentuk kalau nggak salah pemirok Maunya penting apa senior-senior tua lah Om Indro, ya? Om Indro and the gang lah Om terus Om Indro, terus Om teman-teman yang senior-senior pelawak Dan dibentuknya paski sebenarnya intinya sih cuman buat istilahnya apa ya? Uh, wadah? Wadah pelawak kan zaman duluan pelawakan, kan pesannya kan kayak asing, kayak nggak ada yang penuhin. Oh, gitu. Jadi kita bikin paski ini buat. Sebenernya ini bukan organisasi ya bang? Organisasi. Organisasi, iya. organisasi. Kayak uh -uh. Gitu. Persatuan Seniman Komedi mm -hmm. Indonesia. Ini dibentuk buat apa istilahnya buat menaungi para pelawak. Mm -hmm. Di sini juga kan ada yang senior, ada yang muda. Mm -hmm. Dari muda, dari paling tua sampai paling muda ada semua. Mm -hmm. Jadi buat saling tempat ajang silaturahmi. Mm -hmm. Terus buat saling berkumpul, silaturahmi, curhat-curhatan, dan apa yang bisa dikerjain sama Paski, semua masalah buat anggota-anggota Paski, para pelawak. kan kita tahu pelawak-pelawak sekarang kan kita lihat dulu lah. Uh, siapa yang yang banyak, kebanyakan yang udah meninggal, cuman kan taraf hidupnya kan menengah, bawah, minta maaf sebelumnya, enggak bawa kebanyakan, jadi kita bantu, hmm. itu sih itu ya bang, ya? garis besarnya segitu. Okay. Terus yang kedua nih Bang ya, uh, Paski ini udah 16 tahun ya Bang, hmm. harapan Abang untuk Paski di tahun 2021 ini apa nih Bang? Uh, harapan kita sebenarnya sih nggak muluk-muluk, tetap sama kayak yang seperti awal terbentuk hmm. yaitu menjaga, kita semua nih menjaga marwah para pelawak, hmm. dan kalau emang ada yang bisa kita berbuat sesuatu buat hmm. para pelawak, ya kita kregen sama-sama. Hmm, Jadi betul -betul. di sini istilahnya sukses senang sama-sama. Hmm, Jadi satu dapat job, insyaallah semuanya rata dapat job. Kekompakannya memang itu yang penting ya, Itu aja. Juga untuk persaudaraan. Terima kasih. Peserta lainnya. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk peserta yang kesayangan seluruh institusi atau itu dukung hmm. pasti, ada yang sekolah di bisnis sekolah? Sekolah, berarti seperti terima lapor juga ya? Ya ada, terima Karena saya begitu tidak itu. Sopan bilang di sebelah, tapi Pak Guru tidak pernah malas. Apa ayahku yang paling sopan? Ayahku Pak Ay, bukan. Sama Ceng Abdel ya bang. Ya. Abang gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Bang bisa jelasin nggak Bang sejarah terbentuknya Paski tujuan organisasi ini dan atas gagasan siapa waktu itu Bang? Paski waktu itu uh, awal, awal itu tahun berarti sekitar tahun 2005 2004 sebenarnya sih 2004, uh, ya, waktu itu dari Mas Miing uh, uh -huh. Mas Deddy Gunilar itu uh, merasa perlu adanya uh, wadah bagi pelawak-pelawak uh, saat itu. Ya. Jadi ya uh, sendiri sih Mas Deddy Mas Deddy bareng banyak terus Pak Indro juga sama yang lain-lain uh, tapi gagasannya mungkin memang uh, uh, terbentuk dari senior-senior itu gitu ya uh, tujuannya ya paling paling ada wadah inilah wadah organisasi wadah menyampaikan aspirasi pelawak supaya tidak tidak uh, kan seniman-seniman lain kayak artis musik udah ada kayak film juga udah ada sinetron juga udah ada sedangkan uh, uh, pelaku komedi yang banyak saat ini masih belum ada organisasinya. Gitu. Sama seperti organisasi yang lain juga pasti tujuannya untuk ya. sama-sama mesejahtarakan semua anggotanya. Pasti ini udah 16 tahun ya, bang. Harapan ya. abang untuk pasti di tahun 2021-nya apa nih, bang? Uh, pasti semakin modern lah harusnya ya, semakin ya. uh, semakin apa namanya menerima ya menerima perubahan-perubahan yang ada gitu. Uh, karena komedi juga berkembang di Indonesia gitu, jadi uh, apa namanya jenis-jenis atau genre-genre komedi yang baru juga mulai masuk dan Paski juga udah mulai terbuka bahkan sekarang Paski kan bukan cuma pelawak aja, ada bandut juga bisa masuk, bukan pen, uh, penulis komedi juga bisa. Pokoknya yang berhubungan sama komedi semuanya bisa, nggak hanya pelawak aja. Kita tanya ini bang Dery nih bang hmm. pendapatnya. Waduh, pendapatnya pendapat <laughs> macam-macam ya bang. Sejarah berdirinya Paski ini gimana sih <laughs> dok terbentuknya bang? atas Aduh, gagasan siapa? ini gitu. gagasan dulu tadi ada teman-teman dari Bagito, kemudian Mas Tarsan, Sindro, hmm. ada apa gagasan bagaimana organisasi hmm. ini kita bentuk dan kita legalkan. kan selama ini kan cuma ada cuma Pak Buyuban aja, hmm. tapi hmm. Uh, Jadi, tidak sekarang, legal. Jadi, sekarang sekarang license udah uh, ada ya? Laman. sekarang akhirnya pakat <laughs> akhirnya ada waktu itu ada hmm. uh, Mas Dedi, Mas Didin, kemudian Pak Aji Komar, Mas Harsan, Mas Indro, saya itu eh, rapat di Kantor Gito mm -hmm. untuk menyusun anggaran uh, dasar dengan rumah tangga. Mm -hmm. pasti sebelum sebelum uh, paskinya dibentuk, oh, gitu. jadi kita udah rancang dulu rancangannya, mm -hmm. kemudian kita bentuk uh, paski dan itu pada tanggal 21 April 2005 Ketepatan dengan hari karni ini, Pak. Ya, di Kartika Chandra itu dimulai eh, kosa wara nasional pasi yang pertama. Dan di situ terpilih Mas Indros sebagai ketua umum mm -hmm. dan Mas Devi Gemlar. Mm -hmm. Semoga pasi kedepannya itu benar-benar menghibur Amin. masyarakat, apalagi di situasi pandemi kayak gini kan orang kebanyakan pada hopeless. Semoga kehadiran pasi itu benar-benar bermanfaat Amin. untuk pelayan Indonesia okay. uh, tetap menghibur lah tetap, ya, menghibur, eh, ya, tetap Pak. menghibur dan mudah-mudahan tetap kompak selalu jaya selalu buat paski ya 16 tahun enggak terasa ya. udah hampir masuk 17 tahun udah akil balik <laughs> mudah-mudahan mereka lahir latin Amin. semuanya ya Amin. yang udah nggak ada ya mudah-mudahan Jadikan kuburnya teman-teman surga, Amin. ya. Mudah-mudahan masih hidup, panjang umur, tetap Amin. menghibur. Berkah, lahir batin, dunia heran. Mabruk, alfa mabruk. Alam, alaika, Berkah, berkah, berkah, maski, berkah. So Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara tadi uh, Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Alhamdulillah tadi beberapa uh, pendapat uh, Atau yang nasihat yang disampaikan uh, luar biasa sekali Hiburan-hiburan juga cukup sangat-sangat menarik So semoga acara ini bermanfaat Untuk kita semua thank you telah subscribe, like, comment, and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu untuk kita semua senami yang pertama jaga prokes yang kedua, Oke. yang ada social distancing. Ya. Terus yang ketiga, uh, biar kita kuat berpuasa selama satu hari full. sahur, hmm. juga makannya juga jangan terlalu banyak. Hmm. Yang penting banyak minum kalau bulan puasi. Yang bergizi Terus, ya Bang ya? Yang bergizi pastinya. Dan kalau memang bisa, sempatkan berolahraga. Olahraga tuh guys. Sebenarnya kalau di era pandemi ini, puasa jadi lebih... Lebih mudah kali ya sebenarnya karena, uh, karena kita juga nggak terlalu banyak aktivitas banyak juga di rumah apa yang bisa dilakukan di rumah kalau nggak ada sesuatu kita di rumah jadi mungkin mungkin lebih mudah untuk menahan segala macamnya ya hawa nafsu lapar gitu Tapi mungkin ada gangguan-gangguan lain secara ekonomi sekarang lagi terburuk segala macam mungkin mungkin jadi ketemu Ya buat semuanya Abang pon cing babe, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik buat kita. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa kali ini adalah bukan puasa yang terakhir buat kita. Insya Allah kita bisa ketemu di ramadan dan berikutnya. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah, berkah.